Situasi masih memanas antara dua negara, Rusia dan Ukraina. Pasca serangan ke Kiev, Ukraina, isu perang nuklir di sana meningkat tajam. Setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan menyiagakan nuklirnya akhir pekan kemarin. Jika sampai terjadi perang nuklir, bumi diperkirakan akan berada di ambang kehancuran. Dan berikut ini 10 bencana yang akan terjadi akibat dari perang nuklir dikutip dari CNBC Indonesia, akurat.co dan liputan 6. Number 10. Banyak bangunan hancur lebur. Tekanan berlebih atmosfer yang disebabkan oleh gelombang kejut ledakan nuklir akan mampu menghancurkan seluruh bangunan hingga puluhan kilometer jauhnya. Hal ini bisa menyebabkan ratusan ribu orang bisa langsung terbunuh ataupun terluka oleh puing-puing dari bangunan yang runtuh. Number 9. Hujan Hitam Beberapa saat setelah ledakan bom atom, hujan hitam akan turun. Dan hujan ini adalah masa hitam pekat dengan tekstur seperti minyak dan dapat berbahaya bagi manusia. Hujan itu mencemari dengan radiasi 100 kali lebih kuat daripada kalau kita melangkah ke pusat ledakan. Number 8 sinar matahari terhalang oleh asap jika terjadi perang nuklir awan asap hitam 15 km di atas permukaan bumi akan tumbuh dan bergerak dan digeser oleh angin hingga menutupi seluruh planet hal itu terjadi pada tahun-tahun pertama setelah bencana nuklir dalam bencana nuklir total diyakini bahwa manusia tidak akan melihat langit yang cerah selama 30 tahun mendatang Number 7 Listrik mati akibat radiasi elektromagnetik ketika ledakan nuklir terjadi menimbulkan gelombang radiasi elektromagnetik yang dapat mematikan sistem kelistrikan atau bahkan jaringan listrik untuk seluruh negara. Dalam suatu uji coba nuklir, gelombang elektromagnetik ini dapat meledakkan lampu jalan, perangkat TV, dan telepon di rumah-rumah yang berjarak 1.600 km dari pusat ledakan. Number 6, Lapisan Ozon Robek Setahun setelah ledakan bom, atmosfer bumi yang tercemar akan mulai merusak lapisan ozon, bahkan dengan perang nuklir kecil yang hanya menggunakan 0,03% dari persenjataan dunia, dapat diperkirakan 50% dari lapisan ozon akan hancur. Number 5, Munculnya Badai Besar Meskipun suhu bumi akan turun dengan cepat menjadi musim dingin nuklir, lautan akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mendingin. Dan wilayah yang masih relatif hangat akan menyebabkan badai besar di sepanjang tepi laut. Badai dan topan akan menghancurkan seluruh pantai di dunia dan akan merusak selama bertahun-tahun. Cuaca dingin yang ekstrim. Dengan matahari terhalang dari langit, suhu dunia akan turun. Dan dalam kasus ekstrim, diperkirakan suhu global bisa turun sebanyak 20 derajat Celcius atau 36 derajat Fahrenheit. Number 3 hewan-hewan pada mati dan tidak bisa menanam bahan makanan. Jika bumi mengalami bencana nuklir total, hewan di seluruh dunia akan mati kelaparan, dan sayuran akan layu dan mati. Selama lima tahun pertama, embun beku yang mematikan akan mengganggu musim tanam, namun keadaan akan sedikit tenang setelahnya dan suhu akan kembali normal setelah sekitar 25 tahun mendatang. Two. Miliaran orang kelaparan Dalam bencana nuklir total, banyak orang akan kelaparan dan dibutuhkan sekitar lima tahun sebelum bisa menanam makanan lagi dalam jumlah yang wajar. Dengan suhu rendah, embun beku, dan radiasi UV ganas dari langit, beberapa tanaman akan bertahan cukup lama untuk dipanen. Akibatnya, miliaran orang diprediksi akan mati kelaparan. Number 1. Radiasi kimia dalam tulang. Tak lama setelah bom menghantam, Partikel radioaktif akan naik ke langit dan kemudian jatuh ke seluruh bumi. Ketika mereka mendarat, mereka akan menjadi sangat kecil dan menyebar sehingga manusia tidak akan dapat melihatnya. Ini rupanya dapat membunuh manusia. Salah satu bahan kimianya adalah strontium 90. Ketika terhirup dan masuk ke tubuh manusia, zat kimia beracun itu akan dikirim ke dalam sumsum -sum tulang dan gigi. Hal ini akan menyebabkan kanker tulang karenanya. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, apakah manusia akan punah akibat dari perang nuklir tersebut? Ataukah manusia mampu bertahan? Mari bahas di kolom komentar. Jika para Alister suka video seperti ini, mari klik subscribe, like dan share. Sekian dan terima kasih.